Oke, selamat datang kembali di channel lalala sekolah ini channelnya kelas desa bagi sahabat yang baru saja bergabung yang tombol subscribe nya masih merah silahkan klik tombol subscribe nya hidupkan lonceng notifikasinya kemudian like dan bagikan kepada sahabat desa yang lain yang kebetulan saat ini tengah melakukan eh, perencanaan pembangunan desa oke kali ini kita masih membahas tentang Seputar pedoman penyusunan RKPD, yaitu musyawarah desa, pembahasan, dan penetapan RKPD. Nah, setelah BPD menyelenggarakan musyawarah desa atau musdes perencanaan pembangunan tahunan, kemudian terbentuklah tim penyusun RKPD, kemudian tim bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian telah dilakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa oleh tim penyusun kemudian pencermatan ulang RPJMDes telah dilakukan oleh tim penyusun kemudian daftar usulan RKPDs itu siap nah maka pemerintah desa meminta BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa tentang pembahasan dan penetapan RKPDs seperti apa musyawarah desa Tentang pembahasan dan penetapan RKPDES Yang pertama Penyelenggara musdes Tentang pembahasan dan penetapan RKPDES ini adalah BPD Dengan dipasilitasi oleh Pemerintah desa Yang kedua agenda musdes ini adalah Yaitu pelaporan hasil Rancangan RKPDES Dari Pemdes ya Dan pembahasan Kemudian dan penetapan RKPDs agenda yang ketiga, hasil penetapan RKPDES dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan. Keempat hal yang perlu diperhatikan dalam musdes e, pembahasan dan penetapan RKPDs ini antara lain kehadiran peserta sesuai yang dipersyaratkan Permendes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. B. afirmasi ataukah kepribahakan terhadap perempuan, di disabel, anak dan kelompok marginal lainnya dalam rangka penegakan inklusi sosial. C. terlaksananya diskusi yang berkualitas. D. adanya semangat transparansi dan akuntabilitas sosial ini yang perlu diperhatikan dalam musdes pembahasan dan penetapan RKPDES ini yang kelima hasil musdes dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD, kepala desa dan unsur masyarakat dilampiri daftar hadir dan notulasi musawarah desa kemudian musyawarah BPD penetapan peraturan desa tentang RKPDES yang pertama penyelenggara musyawarah penetapan peraturan desa tentang RKPDES adalah BPD dengan dipasilitasi oleh pemerintah desa yang kedua hasil output musyawarah BPD adalah A. finalisasi data RKPDES yang meliputi satu prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa dua prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga tiga program prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota dan keempat Program kegiatan DURKPDES kemudian di dalam e, MUSDES, musyawarah BPD ini yaitu berita acara, kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintah desa terkait rancangan RKPDES yang akan ditetapkan, kemudian pengesahan peraturan desa tentang RKPDES. Artinya, di dalam musyawarah ini maka keluarlah berita acara, kemudian ditetapkanlah Perdes tentang RKPDs. Kemudian setelah ditetapkan, maka Perdes tentang RKPDs ini disosialisasikan eh, kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum-forum pertemuan, ya, seperti musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan, sistem informasi desa berbasis laman ataukah website, forum-forum pertemuan, papan informasi dan media lainnya yang sesuai dengan kondisi desa. Artinya yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Terima kasih sahabat desa, semoga video ini bermanfaat dan bagikan kepada sahabat desa yang lain. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Wallahul muaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.